Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Rusmanto. Alamat Desa Rahtau RT 1 RW 3 Gebok Kudus. Saya di sini bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini kami selaku guru BK mengajak kalian, mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan dalam posisi pandemi ini. Mudah-mudahan kalian tetap eksis, tetap sehat, dan bisa melaksanakan tugas bagi siswa untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengenalan pengenalan lingkungan sekolah. Kalian tahu bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Dan sekolah adalah merupakan tempat pendidikan yang kedua selain lingkungan keluarga. Untuk itu, pada kesempatan ini kalian juga harus tahu mengapa kalian semua itu berminat atau ingin masuk sekolah di SMK Enumari putus. Dan sebelum saya mulai, kalian juga harus tahu tujuan. Tujuan sekolah. Kalian juga harus bisa membedakan sekolah SMA dan SMK. Kalau SMK adalah sekolah yang berorientasi kerja, sedangkan kalau SMA adalah paling tidak, nanti setelah lulus, kalian cuma Kemungkinan besar ini adalah untuk melanjutkan perguruan tinggi. Untuk itu, kalian harus kenal mengapa di SMK Ilmu kalian bisa e, berminat untuk mendaftar ke sini. Paling tidak kalian tahu SMK Ilmu Mariputus adalah sekolah yang berwawasan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan sekolah di sini memang unik. Mengapa unik? Karena beda dengan sekolah yang lain. Di sini adalah akan memelayani siswa. Dari kelas 10 sampai nanti siswa bisa lulus. Dan di sini diharapkan kalian nanti paling tidak mengenal lingkungan yang ada di SMK NU NO Ma'rib Kudus anak-anak, okay, kita lanjutkan Pada pertemuan kali ini. ini Pak Bambang ini memberikan Materi tentang Pengenalan lingkungan Sekolah Nah, apa itu Lingkungan sekolah Lingkungan sekolah itu adalah Tempat atau sarana Untuk mendapatkan eh, siswa itu Bisa mencapai kecakapan Mendapatkan kecakapan, keterampilan kecerdasan. Potensi bakat dan minat untuk mendapatkan bekal pada masa yang akan datang. Nah, mengapa harus SMK? Nah, di sini pertanyaannya, saya munculkan: dan harapan kalian tidak mengalami suatu kecemasan karena masih banyak ada calon siswa yang bingung apakah saya melanjutkan ke mana, ke umum, atau ke SMK. Nah, di sini SMK adalah memang diberikan suatu bekal keterampilan pengetahuan, sikap dan potensi skill ya. sehingga kalian nanti pada akhirnya bisa mendapatkan serta menyiapkan kesiapan di dalam dunia kerja dan usaha. SMK NU Umar Kudus ini akan memfasilitasi semua itu sampai nanti bisa lulus, ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Manfaat mengenai lingkungan sekolah di SMK Ilmar Kudus, di sini ada beberapa, diantaranya adalah mengatasi kebosanan dalam belajar. Dalam kondisi yang pandemik ini bingung, cemas, karena biasanya sekolah dengan tatap muka sekarang banyak di rumah. Nah, sekarang di sekolah akan diberikan metode pembelajaran dengan sistem daring. Kemudian, yang kedua memberikan suatu pembelajaran yang membuat siswa berprestasi. Nah, diharapkan nanti kalian semua, kalau sudah menjadi siswa yang sungguh atau dijadikan definitif siswa SMK Indomaret bisa mendapatkan suatu prestasi tidak hanya sekedar cukup. Tapi kalian bisa berkualitas. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana belajar siswa yang kompetitif. Nah nanti kalian akan diberikan suatu contoh pembelajaran atau eh, kalian dibiasakan kehidupan di dunia industri. Nah, kalian nanti akan diajari bagaimana eh, jalan jalan melalui jalur hijau. Ya, itu satu contoh Kemudian yang, ketika, yang keempat Memberikan suasana yang nyaman Dan dalam belajar lah SMKN Umar Kudus ini Berupaya untuk Membuat sekolah ini rindang Yaitu dengan adanya penanam pohon Fasilitas sekolah SMKN Umar Kutus nah, Di antaranya adalah Adanya lapangan olahraga Yang nantinya Kalian juga harus tahu Bahwa apa yang ada di SMK Malik Kudus Kemudian yang berikutnya adanya UKS dan PMR untuk menjadi siswa yang memang sehat ya, sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian berikutnya tersedianya bengkel baik itu mulai dari listrik, otomasi, Kemudian teknik pemesinan, teknik pemengelasan, kemudian TKR, TPSM, dan lab jaringan, komputer dan jaringan. Kemudian ada bursa kerja. Nah inilah yang menjadikan citra sekolah beda dengan sekolah yang lain. Nah ini akan melayani siswa. Dari awal sampai nanti kalian kelas 12, bahkan sampai lulus selama 3 tahun dan 4 tahun ini tidak sia-sia. Tapi minimal nanti kalian mendapatkan pekerjaan sesuai yang kalian inginkan, bakat dan minat sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu juga nanti kalian akan dibekali tentang mungkin ada yang berwirausaha, bahkan mungkin melanjutkan perguruan tinggi. Akan diberikan fasilitas atau diberikan pelayanan seperti, sampai seperti itu. Kemudian adanya perpustakaan Ya, perpustakaan ini diharapkan nanti kalian jadi siswa itu bisa mengembangkan, meningkatkan, baca, baca ya, membaca, minat, baca. Jadi karena dengan membaca kalian bisa menambah pengetahuan wawasan kalian. Jadi ilmu itu tidak hanya berasal dari bapak ibu guru saja, tapi dari membaca itu kalian bisa meningkatkan bekal keterampilan pengetahuan yang harus kalian miliki nantinya. Kemudian adanya uh, ruang kelas, ya di sini ada beberapa ruang kelas sudah ya ter uh, sudah representatif sudah adanya fasilitas di situ ada uh, kipas angin ya yang sudah cukup cukup saya rasa sudah cukup. Kemudian adanya uh, ini tempat untuk ya osis ini sudah ada itu masuk fasilitas yang ini semuanya kalian pada, paling tidak harus tahu fasilitas yang ada di SMK NU Maarif Kudus itu diantaranya fasilitas yang kalian ketahui peluang kerja peluang kerja di sini adalah nanti kalau kalian sudah menjadi siswa SMK NU Maarif Kudus Panitia harus berpikir positif, berpikir positif, tahu maksud dan tujuan kalian sekolah di sini, sehingga kalau kalian sudah tahu, kalian pada akhirnya akan mendapatkan peluang, mendapatkan peluang kerja. Nah, kalian akan dibekali. Nah, disinilah keunikan sekolah SMK Inumari Kudus. Jadi kalian tidak akan menjadi siswa yang sia-sia, tapi diharapkan kalian menjadi siswa yang ber teknologi dan beragamis diantaranya kalian nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja yaitu di PT jarum politron PT Astra PT PAMA yang tambang siap kalian harus bekerja di luar kota ya ini PT tambang ini yang gajinya sangat tinggi ya siapa yang mungkin tidak tertarik dengan gaji yang 10 juta Kalian harus berpikir kritis dan ekonomis. Kemudian ada PT. SAMI bagi cewek-cewek ya. Nah ini jangan kecil hati, kalian akan difasilitasi karena ini sudah kerjasama dengan pihak sekolah. Paling tidak, peluang-peluang seperti itu wajib kalian ketahui dan kalian kenal. Sehingga dengan mengenali dan mengetahui peluang-peluang yang ada ini kalian semakin yakin semakin semangat di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMK NU Ma'arif Kudus. Oke anak-anak yang dapat kami simpulkan pada kesempatan ini dari materi yang kami sampaikan yang pertama adalah dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Pertama kalau nanti kalian sudah menjadi siswa, diharapkan bisa menyesuaikan aturan yang ada di sekolah. Kemudian di sini memang harus sesuai dengan pedoman aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, paling tidak kalian bisa memanfaatkan fasilitas. Fasilitas yang ada di sekolah. Karena di sini banyak kalian nantinya tahu... Yang seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa fasilitas di sini banyak sekali. Walaupun ada fasilitas yang banyak, tapi kalau kalian memang tidak bisa memanfaatkan, ya, akhirnya ya percuma, dan kalian tidak bisa meningkatkan mungkin bakat, minat yang ada di sekolah, bahkan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.